Karena itu, Alkitab memperingatkan kita, kalau kita berdosa, itu nikmatnya akan terus-menerus, dan kita nggak mau putus. Tahu-tahu nanti kita sudah putus layang-layang, karena upah dosa ialah maut. Jikalau keinginan itu dibuahi, hasilnya dosa. Tapi kalau dosa itu matang, dia membuahkan maut. Biasanya orang nggak kapok, nggak jerah, dan nggak muak sampai dia mati. Jadi ini adalah kasus khusus. Salomo bisa bertobat kembali ke jalan Tuhan, dia berada di puncak-puncak jaya. Dan berada di titik-titik tinggi menggilanya dosa. Tapi dia tiba-tiba menyadari, suatu saat dia melihat semuanya itu sia-sia. Bukan dia kehilangan nafsu, tapi dia dia nggak punya selera lagi. Dia rindu Tuhan yang dia tinggalkan di masa mudanya. Bahkan waktu itu mungkin dia sudah kehilangan cinta sejati. Wanita sunam itu di Kidung Agung.